Dulu beliau sebagai pembalap GESrek, sekarang pindah jadi crosser. Turan, helper hanya ada di satu titik yang banyak akarnya. Kesananya nggak ada helper, Anda kusako saya mandiri aja. Tekan dari citra Cimuncak Silahkan gabung. Untung tuh. Yang kurang itu ini. Dari Rencai Ekek sudah ada. Bang, bang. Ini terentang. Di belakangnya Sumedang. Jadi ini Cilacap mau ngasih saran atau masukan buat rekan-rekan atau kesannya gimana? Ayai, Entah, eh, saya atas nama Pak Adi, Pak sangat berterima kasih akan kalau anda 11, kepada dalam pembangunan, terus dan saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sebegitu antusias mengadakan acara ini. Dan saya doakan semoga acara ini selamat, sukses, dan sampai besok hari Minggu Sekian dan terima kasih Biasa, Pak. Kalau untuk acara sekarang hanya jalur saja, tapi untuk yang antusias itu besok Pak, hari Minggu bahkan dengan eh, peserta 1000 eh, peserta Pak, 1000 peserta itu ya. Hmm. Ini menurut cijaker nih ya, menurut cijaker Cikampek, <laughs> Cikampek ini mengenai acara amblas ini Pak gimana ya? Nah menurut saya ini sangat bagus sekali Pak, ini untuk hiburan masyarakat ya yeah. Tapi menurut saya, karena saya tidak ikut, karena saya terlalu pendek, gitu, Pak. jadi tidak boleh ikut. Oh gitu, tidak tahun ya? Tidak ke hontel, gitu Oh nanti kokonelan gitu ya? <tuk> kokonelan. melihat apa, menemukan jurang yang ya, rada ya, jerau ya. Ya, oh, ya, gitu ya? Iya, iya, iya, gitu. Ini mengenai amblas ini? Kalau menurut saya amblas ini memang baik, tapi kalau buat saya ya memang begitu pasti saya musay gitu. musay gitu ya, ya sana ke sini saya pasti nggak nepi gitu. oh gitu, sama berarti kokonealan ya lahirnya ya. saya kayak nah,